Assalamualaikum semua. Kali ini membuat orak-arik sayuran dan telur. Bumbunya ada bawang putih 2 siung, bawang merah 1 siung, ada merica dan garam. Dan pelengkapnya ada telur 2 butir, wortel sama kobis. Yuk, lihat video berikut. Jangan lupa subscribe. Langkah pertama, kita potong kobisnya menjadi kecil-kecil. Selanjutnya kita potong wortelnya menjadi piring Dan kita potong menjadi kecil-kecil Nah ini kobis dan wortel sudah saya potong dan ini ada dua butir telur sudah saya kocok sekarang tinggal kita ulek bumbunya untuk bikin orang arik sayuran dan telur sekarang tinggal kita ulek perica dan garam Atau, mesin bumbunya masukkan wortel. Sekarang masukkan telurnya. Terakhir kita masukkan kobis dan tunggu hingga matang. Hmm, boleh sudah terasa, guys. Sayuran dan telur sudah matang. Hasilnya sangat cantik sekali dan rasanya sangat lezat. Sangat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.